Doa melawan kecemasan dan kekhawatiran Katolik dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah, Pencipta dan Pembela umat manusia, Engkau telah menciptakan manusia menurut citramu dan menciptakannya kembali lebih indah lagi. Berkat rahmat pembaptisan, pandanglah aku hambamu, kabulkanlah permohonan-permohonanku. Aku mohon, semoga terbitlah dalam hatiku kemuliaanmu yang cemerlang, agar segala yang menakutkan, segala kecemasan dan kekhawatiran dilenyapkan, sehingga bersama dengan saudara-saudaraku,